Halo sahabat, selamat datang di channel tutorial Nah untuk tutorial kali ini, aneh akan membahas Cara mengekstrak file di android dengan aplikasi zarchiver Baik sahabat, baik kamu yang baru bergabung di channel tutorial alangkah baiknya, kita lagi like dulu video ini Dan jangan lupa untuk berlangganan juga ya ke channel tutorial Dengan cara menekan tombol subscribe Dan untuk cara dan tutorialnya, di disini saya sudah menyiapkan sebuah file Yaitu tar zip Z dan filter. Nah, sebagai contohnya, jika kamu ingin mengistirahat filter tersebut, kalian tinggal klik saja. di sini. saya akan mencontohkan. Saya akan mengistirahat filternya, ya teman-teman. Kita klik filternya. Baik sahabat dan untuk langkah selanjutnya, langsung saja kita pilih menu ekstraknya, teman-teman. Ya, yang ini, teman-teman. Nah, kemudian langsung kita tekan tanda titik yang ada di atas ini, teman-teman. Dan kita tentukan folder yang mana yang akan kita simpan file ekstrakannya tersebut teman-teman Jika foldernya sudah ditentukan kemudian kita tekan tanda hijau yang ini teman-teman Nah ini dia hasil ekstrakannya tadi teman-teman ya Ini hasil dari pengekstrakan yang tadi teman-teman Nah, gimana sahabat? Cukup mudahkan cara mengekstrak file di Android ini dengan bantuan aplikasi yaitu Z Archiver, dan kamu bisa menelurkannya secara gratis di Play Store. Terima kasih ya sudah menonton video tutorial kali ini, dan jangan lupa untuk berlangganan juga ya ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe. Dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya.